Assalamualaikum, selamat datang di channel Cece. kali ini aku mau bikin nasi bakar ini benar-benar rasanya enak dan gurih banget ditambah dengan ayam suwir kayak gini langsung aja aku mau bikin nasinya dulu aku masak nasinya dulu ini aku masukin daun salam juga aku mau masukin daun jeruk serta aku mau masukin juga serai seperti ini Nah, ini aku potek dulu Serehnya supaya nanti harum baunya. Nah, seperti ini ya. Jadi, untuk masak nasinya, aku enggak pakai santan. Nah, ini aku tambahkan kaldu bubuk. Ini sesuai selera aja untuk kaldu bubuknya biar tambah gurih nasinya. Jadi, aku enggak tambahin santan, cuma aku tambahin kaldu bubuk. Nah, ini untuk ayamnya, aku rebus dulu. Ini yang aku akan bikin suwir ayam kemanginya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 Kayak gini ya Sembari kita tunggu ayamnya matang Ini aku mau siapin dulu bumbunya Untuk bumbu ayam suwirnya Aku kasih bawang merah Juga aku kasih kemiri Serta aku kasih bawang putih Untuk cabenya aku pakai cabai keriting besar Seperti ini supaya nanti Warnanya cantik Dan juga supaya tambah pedas Aku tambahkan cabai rawit seperti ini Setelah itu aku haluskan dulu Tambahkan air sedikit aja untuk blendernya kalian juga bisa pakai minyak ya tapi kali ini aku maunya pakai air aja setelah itu ini ayamnya udah mateng ini apinya aku matiin dulu serta aku mau angkat dulu ayamnya seperti ini setelah aku angkat langsung aja aku masukin ke dalam air dingin supaya nanti cepet dinginnya nah seperti ini ini ayamnya mau aku suir-suir dulu untuk suir-suirnya setelah kita rendem aja kayak gini ya ini ayamnya kurang mateng sih nggak apa-apa tapi nanti kita masak lagi bareng bumbunya aja nah seperti ini lakukan semuanya sampai selesai ini ayam yang udah aku suwir-suwir jadi ini siap untuk aku masak nah ini aku siapin dulu pengnya dan aku kasih minyak sedikit aja untuk menumis bumbunya jadi ini bumbunya aku tumis dulu sampai benar-benar airnya menyusut kalau airnya udah sedikit menyusut seperti ini aku aduk-aduk sebentar nah ini baru aku mau tambahkan garamnya secukupnya aja aku tambahkan juga kaldu bubuk nah jadi ini aku pakai bumbunya cuma garam dan kaldu bubuk aja ini ayamnya udah aku masukin tumis-tumis hingga tercampur rata dengan bumbunya Nah kalau kalian mau ditambahkan kecap manis maupun gula ini juga bisa Lakukan sampai benar-benar bumbunya tercampur rata dengan ayamnya. Kalau ayamnya udah tercampur rata dengan bumbu seperti ini, baru ini aku mau masukin kemanginya. Untuk kemanginya sesuai selera aja ya. Setelah kemanginya dimasukkan, jangan terlalu lama juga menumisnya agar kemanginya enggak terlalu layu. Nah, ini dia ayam suirnya udah siap untuk disajikan. setelah selesai masak ayam suirnya ini aku angkat dulu nasinya ini udah mateng dan untuk daun-daunnya dan serenya udah aku angkat ini aku aduk dulu supaya tercampur rata setelah itu aku siapkan daun pisang seperti ini aku ambil sekitar dua centong lalu aku rapikan seperti ini setelah rapi seperti ini Aku tambahkan ayam suwir di atasnya Dan juga daun kemangi Yang masih segar seperti ini ya Setelah itu kita bungkus Seperti ini untuk membungkusnya Kita gulung-gulung Supaya hasilnya padat Nah seperti ini Setelah itu aku mau tutup Ujungnya pakai tusukan gigi Seperti ini ya Lakukan dengan cara yang sama untuk di ujung yang satunya Bagian ujung yang satunya juga aku tusuk pakai tusukan gigi seperti ini Dan gunting pinggirannya seperti ini ya supaya hasilnya rapi Jadi ujungnya aku gunting ini hasilnya rapi banget dan rapat dan ini nasi bakarnya, untuk, siap untuk kita bakar. Aku bakarnya di teflon aja, supaya daunnya itu enggak rusak dan hasilnya nanti masih bagus. Tapi kalau kalian pengennya itu ada aroma-aroma bakaran, bisa juga dipanggang di kompor, tapi nanti hasilnya bakalan agak kotor karena ada bekas bakaran daunnya itu agak hitam kayak gitu. Kalau di teflon kayak gini tuh daunnya utuh dan hasilnya bagus seperti ini. Jangan lupa juga dibolak-balik supaya matangnya merata. Nah, kalau udah matang seperti ini, ini nasi bakarnya siap untuk aku angkat dan aku sajikan. Seperti ini ya, kita angkat. Lakukan sampai semua nasi bakarnya selesai kita bakar ya. Ini dia nasi bakarnya udah siap untuk disajikan. Ini benar-benar enak banget. Apalagi ada aroma kemanginya seperti ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share dan komen. Wassalamualaikum.